Bruno Fernandes Gelandang Manchester United bakal absen pada Laga Aston Villa vs Manchester United yang bakal berlangsung di Villa Park, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, karena hukuman akumulasi kartu kuning. Bruno Fernandes telah tampil sebanyak 12 kali di Liga Inggris dengan sumbangsi 2 gol dan satu assist Tampil 6 kali di babak fase grup Liga Eropa dan baru menyumbang satu assist sebuah kerugian besar bagi skuad Setan Merah karena ketidakhadiran Bruno Fernandes. Pasalnya, Bruno telah membuat lima gol dari enam penampilannya saat Setan Merah berjumpa Aston Villa. Erik Ten Hag tinggal menyisakan ex-gelandang Ajax Donny van de Beek yang diharapkan mampu memberi banyak kontribusi untuk Setan Merah. Penampilan yang layak dari Donny van de Beek karena kami membutuhkan opsi di lini depan. Sanjung Ten Hag